Halo semuanya, balik lagi di channel gua Alul Rahman. Di video kali ini gua akan memberikan tips and trick supaya mendapatkan skin permanen secara free atau secara gratis. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan event yang ada di PUBG Mobile. Nah sebelum kita mulai, gua ingetin lagi kepada lu semua supaya subscribe channel gua dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari gua karena kedepannya gua akan banyak memberikan tips and trick mengenai PUBG Mobile lagi. Nah sebelum gue kasih tahu caranya teman-teman wajib menggunakan VPN atau mengubah region teman-teman. Caranya sangat mudah teman-teman hanya menyelesaikan misi yang ada di negara tersebut. Nah langsung aja kita ke kotak hadiah yang dibawa RP ya. Nah di sini pertandingan final. Di sini dimulai dari tanggal 19 bulan 6 sampai dengan tanggal 6 bulan 7 ya. Masih lama ya saya Nah, di sini kita login, kita kumpulkan nah, trofi sepak bola 2020. Nah, di sini nih. Teman-teman bisa menyelesaikan aja bertahan selama total 20 menit, tuntaskan pertempuran selagi di dalam grup bersama teman tempuh perjalanan sejauh 2.000 meter, lalu ke toko penukaran final. Nah, di sini nih Penukarannya nih, kita bisa dapet apa ini? Paket lapangan sepak bola ini kayaknya Kita buka coba. Nah, di sini teman-teman dapet tas, tas, skin bus, helm, dan apa ini? Kepala bola tapi nggak permanen ya cuma selama tiga hari semua nih oke kita lanjut nah di sini teman-teman mendapatkan skin parasut San Martin oke parasut San Martin FC nah bagus ya gua udah ketemu nih apa kayak gini nih di mana ya Gergopol atau di Kayaknya di garbopel, ya. Keren, sumpah. Ini apa nih? Duh tulisannya nggak tahu. Coba kita buka. Oh, nggak bisa dibuka ya. Terus ini stiker, kayaknya hadiah, kan? Oh, ini popularitas buat popularitas. Terus event Rimba berjuang bersama. Nih, teman-teman mendapati posisi 10 teratas dalam satu pertempuran dapat ayam nih. Teman-teman bisa kasih ke teman-teman semua motor sama meriam. Tempati posisi 10 teratas dalam dua pertempuran. Tempati posisi 10 teratas dalam 4 pertempuran. Mudah-mudahan ya. Hadiah total login. Nih, login satu hari kumpulkan Oke login 5 hari Nah login Ke 9 hari kita dapet Oh ini Peti lagi ya paket kemenangan Setelan Operation Leo Operation Leo ya Tuh Tapi tiga hari sama baretnya Terus Login 11 hari kita dapet Yang namanya kostum lobster nih Wis keren banget Asli Cut lengkap ya, sama palanya nih tuh. Beberapa hari ya, Oh lima hari nih. Lumayan, lima hari terus. AKM skin AKM layu, wadaw keren ya. Sleep berapa hari? Kita lihat lima hari juga tapi sampai tanggal 1 bulan 7 ya oke kita lihat pemain kembali kita coba buka ya paket lapangan sepak bolanya kita coba buka oke semoga hoki ya Bim salah Bim. Oke kita dapat bus. Oke kita coba lihat dulu busnya. Waduh keren banget asli gambar lapangan lapangan sepak bola nih ya. Uh mantep asli nggak nyesel ini nggak ada salahnya ya teman-teman. Uh, sabar sabar kita coba ya nggak ada salahnya ya teman-teman. Ubah region teman-teman. Ke negara ini. Asli. Bagus-bagus skinnya. Coba kita buka lagi ya. Bim. salabim Bim. ke Kedabrak. Boom. Uh. Dapet tas dong. Anjay. Kita lihat tasnya. Waduh gila. Keren asli. Asli keren. Sumpah. Ini apa lagi nih? ada lagi ya nih tuh ini ada permanen nih kalau teman-teman bisa yang paket diskon ya begini 5 hari nih setelan baret ungu asli tuh login 9 hari nih Uh, gila asli nih permanen gue ngincerin ini nih yang lainnya nggak ada ya tuh cuma dua nih permanen parasut parasut sama baju ya nah di sini gue akan kasih tahu negara apa yang kita tuju untuk mendapatkan event ini ya langsung aja kita ke pengaturan kita lihat nah di sini gua pakai region rusia dan teman-teman wajib juga menggunakan vpn ya vpn rusia pokoknya vpn apa aja tapi harus ada negara rusianya ya nah di sini eventnya ada di negara rusia Keren asli, oke. Cukup sekian dari gua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua. Bye. -bye.